itu tak mati ke lampu cuco itu nah itu dia John pakai tangga Riku kami panggil grup ulak ke dondong dan bersiap siap grup riku sari bersiap siap sebelum sesudah sesudah ke dondong grup ulak ke dondong kami panggil ...mana makan geruh pulak ke dendung... sama rekan. Mosek oh, Ya yeah. kali kami panggil grup Riko Sari yang menamakan grup Riko Sari kami persilakan naik grup Riko Sari. гроб Good night, Dari rumah ini ke Bapak Mulir Kami panggil Bapak Fiona. Baru Jaina timbul Bapaknya Kami panggil grup Bapak Fiona.